18 tahun O mengudara dan mewarnai dunia pertelevisian Indonesia. Berbagai tayangan terbaik telah kami suguhkan untuk semua pemirsa setia O Channel. Mulai dari hiburan, informasi, olahraga, hingga berbagai tayangan menarik lainnya. Selama 18 tahun itu pula segenap kru dan karyawan O Channel telah berjuang untuk menghasilkan karya terbaik dan selalu bertumbuh bersama dengan perkembangan dunia pertelevisian dan digitalisasi di Indonesia. Paranoia, Lullaby, Top K-Pop, dan Holiday you adalah program yang menjadi identitas O Channel. Semoga apa yang telah kami suguhkan selama 18 tahun ini bisa menjadi memori yang indah di hati pemirsa. Terima kasih sudah bersama dan izinkan OCPAM. Welcome to Moji! It's Moji! Everyday excitement! Congrats buat Moji. Congrats buat Moji. Selamat untuk Moji. Semoga semua tayangan bisa selalu membuat kita excited. excited. Selamat Moji. It's Moji. It's Moji. Moji, Moji, Moji. everyday. Everyday. Everyday Every excitement. Moji, everyday excitement. Moji everyday excitement. Moji everyday excitement. Everyday excitement. It's Moji. Babak yang pertama RAS Nusantara Persia Jakarta Selamat menyaksikan